Dan ketika kita nanti kembali ke Bible Dictionary yang tadi itu, cari selam itu didapati Islam disebutkan 827 kali di dalam Bible. Hmm. Serem ya? Saya aja serem. Karena saya baru tahu tadi kapan tadi siang. 827 kali disebutkan dalam Bible, Islam, Islam, Salam, Al-Islam, Al-Islam, Islam, terus. Oh. ini saya nggak pernah tahu, tahunya apa? Shalom. shalom, shalom, shalom, shalom, terus shalom. Ternyata shalom itu bukan shalom, tapi shalom adalah din, agama. 827 kali, sister. Wow. Dan semuanya din, semuanya din, semuanya itu agama religio. Enggak percaya? Baik.